Ada kaget, saya lihat dapat kau celah. Oh, dapat, Bos. Ada kaget saya lihat. Uh, dapat kocolahan. Uh, Aduh, halo, mantap, Bos. Ada lihat ini dari tadi, nggak nggak kena, kena ini alhamdulillah kena. Dek dekan saya halo apa kabar semuanya hari hari ini nggak ada acara untuk kebun jadi hari ini kita refresh refreshing mancing oke okay, kita gitu. keseruan saya kalau saya kalau mancing ribut sendiri bos oplog oke okay. Alhamdulillah mantap <tuk> nah, ini emang saya semacam masih refresh Oh, itu. Percolan kayak gabus itu. Ini ini dimakan lagi. Satu dimakan lagi. Ayo, ayo Bos, tarik. Strike, strike. Ayo strike. Ah, semuanti. Halo doang. nggak jadi, Bos. bos.